Keunggahan dan kabar pertama persahabat Tugmin akan menginfokan dulu nih Untuk kita semua warga Konoha jangan sampai lupa untuk sore ini jam 5 sebentar lagi Kita akan menyaksikan acara Poles Point Lesti Tayang di aplikasi video.com persahabat ya Setiap Senin dan Kamis jam 5 sore tayangnya persahabat ya Yuk kita dukung, kita kompak dan selalu solid Selalu mensupport karya-karya terbaik dari Lesti dan Rizky Wilar Info ini juga langsung diinfokan oleh idola kita Dedek Lesti Kejora di IGS pribadinya persahabat ya, Mudah-mudahan tentu banyak orang-orang yang selalu sayang, yang selalu cinta Hingga selalu mensupport, mendukung karya-karya dari idola kita Berikutnya kita lihat persahabat, ada sebuah spesial nih dari Lesti dan Kak Novia, ya, Masya Allah Luar biasa Kanovi adalah salah satu orang yang selalu membantu, yang selalu mensupport idola kita juga bersahabat ya kemanapun pergi, kemanapun berada. Tentu Kanovi selalu ada di samping Lesti maupun Rizky Bilar. Momen ini diunggah kembali oleh akun HP Kentang Kota Sultan, ada kalimat caption yang dituliskan, "Sayang teknokviterin, banyak-banyak kata itu masya Allah, bangga bersahabat ya, memang salah satu orang yang selalu bersahabat ya, membantu banget dari Lesti kejora maupun Rizki Pilar 'Banyak tanggapan, banyak sekali respon yang sangat luar biasa juga dari para fans, yakni dari akun Instagram, Rosi Sehat-sehat ya Novi, makasih selalu jaga dan telaten urus bumi gelis Masya Allah banget ya, Alhamdulillah kan Novi selalu ngurusin dedek alasi Kejora Mudah-mudahan saja selalu sehat dan selalu diberikan kebahagiaan Berikutnya kita lihat juga persahabat dan spesial terbaru dari Ayah Kejora Diagonis agon pribadi miliknya, Ayah Kejora mengunggah sebuah postingan foto persahabat yang luar biasa dengan orang Turki Tepatnya lokasi saat ini Leslar dan keluarga besar hingga tim adalah di Sultan Hani, Kervan Syarai, persahabat ya Masya Allah dan mudah-mudahan selalu dipermudah dan selalu diperlancar apapun urusan yang dilakukan oleh idola kesayangan kita. Ada kalimat luar biasa juga yang dituliskan oleh Ayah Kejora lewat caption Saya nggak ngerti bahasa beliau, tapi setidaknya saya ngerti beliau baik banget dan berusaha supaya saya bisa mengerti apa yang beliau bicarakan Terima kasih banyak Mr. Aikutada Semoga kita bisa jumpa lagi di lain kesempatan kalau masih ada umur Hehe. Masya Allah bangga persahabadi, aminkan Mudah-mudahan bisa berjumpa lagi dengan orang-orang baik dan orang-orang hebat yang ada di Turki Banyak tanggapan yang diberikan juga dalam postingan tersebut Baik dibanjiri respon yakni dari akun Instagram Leangamora Balva mengatakan Amin, saya doain semoga ayah selalu diberikan kesehatan panjang umur biar nanti kalau baby BBL lahir dan sudah besar bisa main ke Turki lagi biar bundanya bisa naik balon udara kan kemarin belum naik sekalian sama mama ke katanya tuh Amin kamar sahabat ya, mudah-mudahan doa baik di selalu kita support yang terbaik untuk idola kita Berikutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari IGS-nya Rajatravel.id. Persahabat di sini memposting sebuah postingan video persahabat ya. Leslar dan tim ini lagi foto bareng persahabat dan kita lihat momen foto kakak Bilar di Sultan Hani Kervansarai. Masya Allah pemandangan yang sangat indah. Luar biasa di hari keempat mudah-mudahan semuanya diperlancar Amin Dan kita lihat juga keunggahan berikutnya Masya Allah tuh cidukan vitamin bahagia dan manja Kita dapatkan langsung dari idola kita di Turki Bersahabat ya aduh, Luar biasa banget idola kesayangan Mudah-mudahan selalu sehat selalu bahagia Dan akhirnya kita sore ini mendapatkan cidukan vitamin manja Langsung dari idola kesayangan Momen ini diunggah kembali oleh akun lesti bilar tim. Kalimat caption pun dituliskan, apakah kalian melihatnya? Katanya tuh <laughs> pastinya dong kita melihat sesuatu vitamin yang membuat kita bahagia tentunya. Dan untuk ke kabar selanjutnya ke fashion kakak bilar, sahabat ya kita perhatikan. Di postingan ini adalah postingan jaket yang dipakai kakak bilar saat ini dengan harga yang sangat luar biasa mahal, persahabat ya perhatikan. Jaket merek Alexander Mr. Queen ini dibanderol seharga 1.270.000 dollar. Kalau dirupiahkan ini harganya 18.7203 rupiah Fantastis Masya nah, Allah banget persahabatnya Sultan Mudah-mudahan selalu berkah-berkah untuk rezeki dari idola kesayangan kita masih menunggu kejutan dan kabar baik selanjutnya, tetap stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya. Ini untuk informasi di sore hari ini bagaimana tanggapan kalian, silahkan berkomentar. Mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.